kalau oh, misalnya, iya nak, ngakak-ngakak hmm. nah, hmm, ya bentuknya uh, ngakak-ngakak ya bu, ya, tersih, <laughs> ibadah gue jangan diangkat, pakai itu aja, sekok bukan, kan ini kurang, habis ah. gula belum matang, gimana masukin lagi ya, masih diangkat lagi kalau katanya kecil kan gampang, <laughs> yang gede Beli petani gula ma pasau gede gitu dia jam biasa.